Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang tujuh beton yang paling mempesona, punya daya pikat dan pengasihan alami. Hal ini didasarkan pada sifat dan sikap yang diperoleh dari seni perhitungan primbon Jawa. Sikap dan sifat ini dapat memancarkan pesona di dalam diri seseorang sehingga aura positifnya akan lebih terlihat sifat dan sikap ini diantaranya adalah memberikan suasana positif untuk orang-orang di sekitar selalu tersenyum, sederhana tapi bersahaja selalu menjadi diri sendiri memiliki empati untuk orang lain dan menerima perbedaan di dalam buku Primbon Jawa terdapat 7 weton yang memiliki sifat dan sikap tersebut jika weton Anda tidak disebutkan, namun memiliki sifat dan sikap tersebut, artinya weton Anda masuk dalam kategori weton paling mempesona, pemikat lawan jenis. Yang pertama, weton Kamis Legi. Hari Kamis nilainya 8 dan pasaran Legi nilainya 5, sehingga net wetonnya 13. Weton ini memiliki sifat laku lintang atau seperti bintang. Orangnya pendiam, ramah tamah, dan suka menolong. Tapi sayangnya, weton ini dijauhi oleh temannya, namun dia tidak pernah marah sama sekali. Weton ini memiliki sifat seperti bintang yang hanya terlihat di malam hari, dan orangnya suka begadang, pandai berbicara, kemauannya keras, dan tidak mau dicegah jika ada yang menghalangi ia akan menerjang jika ada yang menghambat ia akan melompat dalam pembagian 7, 8 dan 9. beton ini berada di bawah naungan kuat menangan keterangan seringit dan tunggak semi. Kemudian yang kedua, beton Rabu Paing. Hari Rabu nilainya 7 dan pasaran Paing nilainya 9. Sehingga Neptu weton dari Rabu Paing adalah 16. Weton ini memiliki sifat lakune banyu atau seperti air. Sehingga weton ini suka memerintah, kemauannya keras dan pandai bersilat lidah. Weton ini juga tipe pekerja keras dan tidak mau kekurangan makan. Sikap dan penampilannya mudah menarik perhatian sehingga banyak orang yang menyukainya. Weton Rabu pahing termasuk weton yang paling bagus karena berada di bawah naungan ilmu lantipan, talus banyu dan tunggak semi. Kemudian yang ketiga, weton Sabtu Wage. Hari Sabtu nilainya 9 dan pasaran Wage nilainya 4. Sehingga neptu weton dari Sabtu Wage adalah 13. Weton ini memiliki sifat seperti bintang atau laku lintang. Sehingga hanya terlihat di malam hari orangnya suka menyendiri. Namun weton ini sangat ramah dan disukai banyak orang. Hal ini dikarenakan weton ini suka menebarkan sifat positif untuk orang-orang di sekitarnya. Weton Sabtu Wage berada di bawah naungan kuat kemenangan, keterangan seringi dan lebu kabeh angin. Kemudian yang keempat, weton Rabu Pon hari Rabu nilainya 7 dan pasaran pun nilainya 7 sehingga neptu weton dari Rabu pon adalah 14 weton ini memiliki sifat lakune bulan atau seperti bulan yang artinya segala sesuatu yang dikerjakannya akan rapih dan baik sehingga hidupnya akan bahagia dan tentram weton ini juga terkenal cerdas dan cepat pandai sehingga disukai banyak orang Memiliki budi luhur yang luas Dan menebarkan sifat positif ke lingkungan di sekitarnya Penampilannya sederhana dan bersahaja Sehingga menumbuhkan kewibawaan Dan banyak disukai orang lain weton Rabu pun berada di bawah Naungan Cantulan, Nohan Rembulan, dan Satria Wibawa Kemudian yang kelima, weton Senin Pahing Hari Senin nilainya empat dan pasaran Paing nilainya 9. Sehingga Neptu beton dari Senin Pahing adalah 13. Weton ini memiliki sifat telah kuni bintang atau seperti bintang. Sehingga sifatnya pendiam dan ramah. Dia juga suka menolong dan tidak pernah marah. Weton ini suka bergadang layaknya seperti bintang yang hanya terlihat di malam hari. Weton Senin Pahing berada di bawah naungan kuat kemenangan keterangan serang dan lepuh katiup angin kemudian yang keenam weton minggu pahing. hari minggu nilainya 5 dan pasaran paing nilainya 9 sehingga weton dari minggu pahing adalah 14 Weton ini memiliki sifat laku di bulan atau seperti bulan yang memberikan cahaya di malam hari segala sesuatu yang dikerjakannya akan lebih cepat selesai Rapih dan baik Woton ini juga terkenal cerdas Dan disukai banyak orang Karena sifatnya yang suka Menebarkan sifat yang positif Kepada teman-temannya Dan juga penampilannya Selalu bersahaja Dan selalu menjadi diri sendiri Woton Minggu Pahing Berdasarkan seni perhitungan Primbon Jawa Berada di bawah naungan Cantulan Nohan Rembulan Dan Satria Wirang Kemudian yang ketujuh, weton Selasa Pon. Hari Selasa nilainya tiga dan pasaran pon nilainya tujuh, sehingga neptu weton dari Selasa Pon adalah sepuluh. Weton ini memiliki sifat lakuni, penito sakti, atau seperti guru yang sakti, sehingga orangnya pendiam tetapi pikirannya sangat tajam. Ia mudah mempelajari aneka macam ilmu. Weton ini pandai berbicara dan disukai oleh banyak orang karena penampilannya yang bersahaja, selalu menjadi diri sendiri, memiliki empati yang tinggi kepada orang lain, dan selalu menerima perbedaan yang ada. Demikian tujuh weton yang paling mempesona mempunyai daya pikat pengasihan alami karena memiliki sifat yang suka berpikir positif, selalu tersenyum sederhana tapi bersahaja. Dan selalu menjadi diri sendiri. Namun hal yang perlu diingat, hidup manusia sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia harus berusaha dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.